Welcome back teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Dari dunia sampai akhirat Anjay <hari>, Hari ini kita akan kembali mencari apa yang sedang gacor ya guys ya Tentu saja dengan harapan Semoga mimpi kita untuk Max Strott Dapat tercapai Anjay gaming adik-adik Oke mari kita mulai Mulai tuh Astagfirullah Gue Selamat Oh